Kali ini saya berada di salah satu pawon urip Di beberapa pawon urip yang ada di Kecamatan Renduagung, yaitu pawan urip Melati yang berada di dusun Langsepan, Desa Renduagung, Kecamatan Renduagung. Gimana sih indah dan aslinya tempat ini? Yuk kita lihat ke sana. Pawon urip ini hadir untuk mewujudkan ketahanan pangan dan nutrisi masyarakat yaitu dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan sebagai media tanam. Ada berbagai jenis tanaman menggunakan pupuk buatan sendiri agar menghasilkan tanaman yang sehat dan bersih. Juga menggunakan metode penanaman hidroponik. Sore pagi, Bu. Ibunya lagi ngapain nih, Bu? Oh, manen terong, ya, gitu. jadi tanamannya bisa dibuat masak sendiri ya Bu ya? Iya ya, ya. Hmm. kan ini mengurangi belanja, hmm, uang belanja Gitu, ya. ini selain terong apa saja Bu di sini Bu? Tomat, kacang panjang, ya. cabe, sawi sudah, sudah ada ya. oh. sudah dipanggil. mengimbangi gizi kita juga membutuhkan protein hewani dimana di salah satu warga pawon urip melati ini e, beternak ayam sekarang kita temui pemiliknya langsung lho. assalamualaikum bapak mau lihat ini pak ternak ayamnya di sebelah mana pak ini apa ya, ya tempat tempat mengeraminya ya yeah. nah, begitu jadi nanti telurnya dimakan sendiri, dagingnya juga dikonsumsi sendiri ya Pak ya. Bapak selain ternak di sini juga menanam di depan ya Pak ya, ya. menanam sayuran-sayuran. Oh, jadi enak ya Pak ya, dagingnya sudah ada, sayurannya juga tinggal ambil begitu ya Pak ya. Jadi lebih menghemat uh, ini biaya-biaya ya. biaya kebutuhannya ya. juga. Baik Pak, terima kasih. Ya. Selain untuk pemenuhan gizi seimbang, baik protein hewani dan nabati, Pawon Urip ini memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan semangat gotong royong bersama. Nandur bareng, ngerumat bareng. Bukan hanya itu, Pawon urip ini juga bermanfaat sebagai lumbung hidup, apotik hidup, dan menambah penghasilan masyarakat. Lahan pekarangan yang penuh dengan berbagai jenis tanaman ini terlihat menjadi begitu indah dan asri. Memberikan nilai estetika tersendiri, sekaligus dapat menjadi tempat edukasi. Nah, salah satu terobosan inovatif Pawan Urib Melati ini adalah BSS, Bank Sampah Sri Kandi. Bank sampah ini mengajak masyarakat lebih sadar terhadap limbah plastik, sehingga Baik orang tua maupun anak-anak sudah diajarkan mulai dari pilih-pilih sampah hingga menabung sampah yang mereka bawa dari rumah. Hmm, sangat membantu bumi dalam mengurangi sampah plastik ya. Uh, manfaat dari per peradaan BSS ataupun Bank Sampah Sri Kandi ini tentu sangat mendukung dari program Pawon orif salah satunya yaitu menggerakkan masyarakat untuk membersihkan limbah sampah plastik. Tentu dari limbah-limbah plastik inilah bisa dimanfaatkan sebagai media untuk pembuatan e, pawon urip Harapan dari keberadaan e, bank sampah Sri Kandi ini tentu sangat banyak. Yang pertama bisa bersenergi dengan masyarakat, paling tidak masyarakat diajak untuk peduli sampah Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tentu juga keberadaan ini bisa diikuti oleh desa-desa lain, lain, karena bank sampah Serikandi ini saat ini adalah satu-satunya yang ada di Kecamatan Nanduagung. Gimana tadi perjalanan ke Pawon Urim Melati? Sangat indah dan segar sekali ya, pemirsa. Jadi, di Pawon Urim Melati itu, di depan halaman rumah para warga ditanami berbagai sayuran yang bisa dikonsumsi setiap hari. Kami TP PKK Kecamatan Randuagung mengucapkan banyak terima kasih dan semoga pawon urip melati ini menjadi inspirasi untuk pawon urip di Desa Randuagung ataupun di kecamatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.